Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Naning Fauziah channel Apa kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia Amin Di kesempatan video kali ini Saya mau berbagi tentang unboxing uh, Paket dari Viva Kosmetik Senilai 218K Nah apa aja isinya Kita akan simak bareng uh, Eh dan kemudian Nanti setelah video ini saya mau bagi info Tentang promo yang ada di bulan Uh, Juni 2022 ini Nah teman-teman pastikan Tonton terus sampai video ini Habis ya karena Banyak sekali produk-produk yang merupakan Teman-teman itu mungkin pakai untuk skincare tiap hari nah, Kita lanjut aja langsung di unboxing uh, Produk Viva Kosmetik Senilai uh, 218K Dari Viva Kosmetik. Nah itu tadi unboxing kita uh, dari uh, paket tersebut uh, itu sudah termasuk di uh, promo uh, bulan ini jadi maka dari itu harganya itu dari dua ratusan kayak itu sudah Uh, dapat banyak banget lip cream dan lain sebagainya kan teman-teman jadi saya mau informasikan lagi untuk promo yang lain yaitu apa saja di sini saya buka dulu ya untuk semua promonya akan saya bacakan untuk teman-teman nah yang pertama yang pertama itu ada uh, milik cleanser the cleanser dan face tonic uh, dua Dua buah mic cleanser dan dua buah uh, face tonic itu bisa pilih varian, dan serum uh, itu harganya dari harga Rp 19.000 menjadi Rp 95.000. Uh, terus ada ada free pouch dari uh, Viva Cosmetic, ya. Ini bag ya jadi tas dapat tas kemudian uh, pro berikutnya ada viva white gentle care ini gentle care ini khusus untuk kulit sensitif ya dia bisa untuk uh, apa untuk bisa untuk seluruh badan untuk muka sampai ke badan gitu ada free juga Uh, free pass juga dari Viva Kosmetik dari harga Rp 138.000 menjadi Rp 95.000. Kemudian, setelah itu ada. Uh, ada masker, ada masker 5 buah masker itu bisa pilih varian dan face cream satu buah, skin food satu buah. Kemudian ada Clean and Mask dari Viva White. Di video saya sebelumnya ada ya tutorialnya untuk pemakaian uh, Viva White Clean and Wash ini. Ini bisa pilih varian dari harga 61.650 menjadi 50.000. Nah, itu tadi Kemudian selanjutnya ada handbody cantika dan bedak padat Kemudian ada lipstick, ada Ada foundation, pelembab dan foundation ini bisa pilih varian juga Dari harga Rp48.850 menjadi Rp32.000 Promo berikutnya yaitu Uh, ada milik uh, festonic tonic dapat 6 buah kemudian air mawar ini yang kemasan 200 mili ya teman-teman dapat 6 buah dari harga 100 105 900 menjadi 95.000 dapat free atas uh, juga sobek dari Viva kosmetik. Kemudian promo berikutnya ada aloe gel, dua buah aloe gel, kemudian ada peeling cream. Peeling cream itu 200 gram. Nah, ini harganya dari 74.700 menjadi 460.000. Kemudian ada Nah, ini ada uh, micellar water. Micellar water 100 ml. Uh, kemudian dapat 8 buah uh, lip matte. Nah, ini lip matte itu dapat 8, bisa pilih varian. Kemudian ada free tumbler dari Viva cosmetic Ya, kemudian selanjutnya, oh ya, harganya itu dari dua ratus menjadi dua ratus teman-teman. Kemudian ada water drop Sleeping Mask Ini dapat dua buah Kemudian ada uh, Cheek on Lip Ini bisa pilih varian uh, Dari harga Rp69.850 Menjadi Rp55.000 uh, Kemudian selanjutnya Ada Ice Sama Blast On Dari Red e Dari harga Rp51.000 Menjadi Rp35.000 Selanjutnya ada lip cream. Lip cream dapat 2 buah itu harganya dari 80.000 menjadi menjadi 55.000, teman-teman. Nah, ini yang saya pakai ini lip cream juga dari Rete Kemudian ada facial foam dapat 3 buah. Itu bisa pilih varian, teman-teman. 3 buah. Ini facial foam dari Rete Uh, dari harga 43.500 menjadi 30.000 Nah itu tadi untuk promo bulan ini menarik bukan nah teman-teman uh, bisa untuk belanja teman-teman bisa klik link di deskripsi video ini saya sertakan juga kalau teman-teman kesulitan mencari produk yang lengkap dari Viva kosmetik itu lengkap di bisa Uh, order di link deskripsi video ini saya sertakan ya untuk link tokonya. nah itu tadi uh, unboxing dan info promo di bulan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang uh, setia menggunakan Viva Red Bay. Nah untuk teman-teman yang sudah bergabung Di channel ini saya ucapkan terima kasih Tidak lupa saya ucapkan terima kasih Dan yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa tekan subscribe Like dan tekan juga tombol loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan informasi Terbaru video dari saya Oke okay, uh, Sekian dulu untuk video kali ini Saya ucapkan terima kasih uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah